Gratis yang kedua, ya bosku. Nah, untuk disajarkan sama-sama sepinggan, ya. oke. Okay, kali dua belasnya yang kedua, bosku. Ditambah kali dua belas mau dua, ditambah lagi dong kali sepuluh. Waduh, banyak, banyak, banyak, banyak, banyak. Intinya betah, oke. Okay, nice, aduh, Back to my channel Minus slot bosku Oke okay. Kali ini kita main di Gates of Olympus lagi Dengan ditemani situs Garuda138 Situs slot gacor saat ini ya bosku Nah Untuk hari ini kita bawa modal 35 langsung P3.000 Turbo spin seribu ya Ini Bola santu sarang bareng Nah, semoga ada yang manis-manis di hari ini Walaupun tidak semanis mantanmu, waduh semoga daisyenya juga petir oke okay. kali pulang nggak mau nyangkut bosku nah kali lima lumayan mau nyangkut betar lumayan nih daripada kali dua nah akhirnya sama sisi petir kali dua cincinnya dong waduh sayang sekali nanggung bosku tidak nyangkut petir oh, dong so nah terakhir kita waduh kurang satu yang ya. belum untuk set, eh, apa namanya petir petir, petir petirnya belum nampak ya Biji kali biru kali lima belas ya tak, Tapi, tapi, tapi, tapi ini dari coy toy Jangan nggak apa-apa ya Udah lumayan sih 200-an dari pacar kosong Enggak mau nyangkut sama sekali, ya kan? <laughs> Oke, di sini kita lanjutkan. Kita tengok skin selanjutnya. Nah, dapat sekitar gratis yang kedua, ya, bosku. Nah, untuk disini, skin saya stop, ya. Untuk skin seribunya tadi, saya stop. Whatever. Nah, ya. aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh oke buat teman-teman yang belum subscribe channel minus lot ini gratis subscribe dan klik tombol loncengnya karena kabar kita akan pola detox of Olympus, atau yang dikenal kakek Zeus, dengan ditemani situs Garuda satu tiga delapan. Nah, buat teman-teman yang belum di Garuda satu tiga delapan, silahkan dapat juga dan... support dengan cara like, komen, dan sharenya terima kasih banyak ya, selalu pokoknya biar bisa nonton terus biar bisa nonton terus ya sambil kita nunggu skater nge-like motor, nge-tong, dan Wah. semoga aja dapat skater lain belum kita lihat untuk petir di luar skaternya kita belum tahu jadi kita klik aja lah screennya ini siapa tahu ngasih surprise yang indah-indah atau enggak dikasih skater lagi lah Tuan -tuan. Gak tahu lah mau pakai pola gimana lagi ya udah, udah bingung gue juga pakai pola apa ya Ya gini aja lah Daripada tidak ada pemasukan ya Seribu gini aja, kan? Sama-sama sebenernya. Oke, kali dua belasnya nyangkut bosku. Ditambah kali 12 -nya dua belas, mau saya Ditambah lagi dong, kali sepuluh. Waduh, banyak, banyak, banyak, banyak, banyak. Intinya, betah. Oke, nice dulu. Mm -hmm. Aduh, banyak. Nah, Kita kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, Untuk okay? untuk konten hari ini cukup sampai sini saja terima kasih banyak sehat selalu buat kabur, kabur, yang sudah selalu nonton ya kabur, lagi di konten selanjutnya dadah bye